saya minta kepada ustaz-ustaz seperti Abdul Somad tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Ustadz Somad itu ulama. Bukan ulama cuma di Riau. Dia ulama yang berkeliling berdakwah tanpa kepentingan politik. Anak itu muda, jujur, setia. Dia diharapkan umat dibandingkan dengan kita ini dan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu -lain kan cuma jago kandang. Ya, cuma jago kandang, cuma berani di dalam kandang Tidak berani keluar nggak sebarang Tapi kita di Indonesia ini, innalillahi Bencong pun kita persilahkan Sekarang lagi mungkin tren Tren sudah 2 tahun ini mungkin Antara ulama ya Antara ulama-ulama hmm. anyaran ya Seng -seng. Seng. Hmm. Padahal nih orang-orang ini sudah dihancurkan oleh Allah di zaman Nabi Lut kasih kesempatan untuk berdakwah innalillahi menyinggung-nginggung sesama mos, muslim lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai jadi jangan salah ustaz Saumat itu sengaja dihadirkan oleh Allah sebagai pendakwah jadi saya kira Persoalan uas ini Di sisi lain ada kepentingan politik Tapi sudahlah, saya malas mengurus ngurus begitu menyinggung nyinggung soal politik itu Biar ajalah Jokowi juga sudah terpilih Biarkan aja Nggak usah campur-campur masalah itu Kita sudah sudah lelah Mahasiswa sudah turun Masyarakat sudah turun Biar aja nggak usah urus itu Nanti kita lihat ajalah wakil fukuroi Karena tertibnya dunia ini kan bergantung kepada empat orang tiwamut dunia biar da'ati tertibnya dunia bergantung kepada empat orang yang pertama biaymi ulama' Ustaz Somad itu kan ulama' Ustaz Somad itu ulama' bukan ulama' cuma dia dia ulama' yang berkeliling berdakwah tanpa kepentingan politik anak itu muda jujur, setia dan dia menguasai ilmu hadis di darul hadis punya pengetahuan Islam yang baik di timur tengah bela dengan saya ini tidak punya ilmu apa-apa dia diharapkan umat dibandingkan dengan kita ini dan yang lain-lain dan yang lain-lain itu cuma jago kandang ya cuma jago kandang cuma berani di dalam kandang tidak berani keluar Pendawa itu jangan cuma di kandang keluar tegakkan Islam ini. Bukan mencari-cari masalah dengan sesama mos, muslim. Jadi persoalan uas itu bukan dengan kafir sekarang, dengan sesama mos, muslim. Kafir pun berani karena banyak munafik di dalam kita yang mendukung orang-orang kafir. Itu makanya kesempatan saya hadir begini kan. Saya orang dari kafir yang kemudian sekarang memeluk Islam. Dari 13 tahun lalu saya berdakwah, tak pernah saya ada kelompok manapun. Dan saya tidak mahu dikawal-kawal. Makanya saya pergi berdakwah itu cuma dengan istri anak. Tak mau dijemput. tak Malas saya malas kalau dijemput-jemput itu. Tak suka saya. Karena saya tidak mahu dihinggapi oleh kepentingan politik. Saya datang berdakwah tujuannya cuma dua. Mengajak muslim supaya bersatu. Memanggil orang kafir supaya masuk. Islam. Itu pun jangan semua. Kalau sudah semua siapa yang di neraka? Kan begitu. <tik> Ini. Jadi mengenai UAS itu tekanan politik. Itu aja. Tekanan politik. Coba. Saya tadi malam ceramah, ada satu kelebihan Pak Jokowi yang saya akui. Pak Jokowi itu satu kelebihannya saya akui. Waktu KPPS lima 500 mati lebih dengan buat korban di Wamena kelebihannya Pak Jokowi tidak pernah mengucapkan bela sungkawa itu itu <tuk> kelebihannya sebenarnya orang kafir itu cita-citanya nggak perlu umat islam itu murtad Pak umat islam itu sudah tidak datang ke majelis ilmu saja atau umat islam itu tidak kesolam umat Islam tidak dekat dengan Quran dan Hadis, umat Islam mabuk-mabukan segala macam, sudah menang orang kafir, gitu. Jadi nggak perlu orang kafir murtad masuk gereja, nggak perlu nggak masuk gak perlu masuk Kristen. Dengan begini saja uas ditolak-tolak, dia tepuk tangan tiap minggu di gereja itu. Ya, yang saya tanyakan sekarang, kita yang Muslim nenek moyang ini nggak malu ga kita? justru kami yang dari kafir ini setia untuk menegahkan islam antum yang dari nenek moyang muslim kalau saya masuk islam munafik dengan keadaan begini saya tambah gosok di dalam seperti yang pakai sorban di kepala itu <laughs> yang ban pes pada kepala itu kalau bicara Quran hadis pintar sekali penjilat mengaku-ngaku sebagai mubali tapi tidak pernah di masjid <laughs> Itu yang begitu-begitu, Pak. Jadi Islam itu cuma dijadikan, apa namanya? Tameng, cuma dijadikan topeng. Padahal kalau mau balik itu di masjid, kami siang malam saja berdakwah, tidak pernah ngaku ustad. Orang aja yang manggil saya ustad. Penampilan seperti ustad, sorban dikekang, di batang leher, padahal. <laughs> padahal dari kapirin, bukan ustad. Gak pernah siang malam kami di mimbar masjid, siang pagi, sore, subuh, di masjid gak pernah ke Ustaz karena tidak mudah untuk menyebut diri sebagai seorang Ustaz di Mekah dan Madinah orang doktor Profesor dulu baru dipanggil Ustaz kita di Indonesia baru sebut satu ayat muncul di TV Ustaz ya? sama dengan di Pulau Jawa ini nggak sembarang dipanggil apa itu? Kiai nggak sama dengan semudah itu orang sudah teruji kemampuan intelektualnya penguasaan kitabnya penguasaan Nahu Sorofnya barulah dia dipanggil kiai, mbah yai <tik> gabung dengan ibu-ibu pakimu kena masih ada batang gabung dengan laki-laki takut kita pukul kan begitu Nah, jadi dari mana tempatnya? di neraka itu ada dalam hadis itu bahwa bencong itu di zaman Nabi Lut dihancur, dihancurkan mereka kita kasih kesempatan untuk berdakwah islam ini bukan agama olok-olok, islam ini adalah agama rahmat Keselamatan. Kadang-kala -kadang kita nggak tahu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pangkat, jabatan, harta yang sudah Allah berikan. Karena melekat dalam diri kita keberkahan is Islam. Sesulit sulitnya umat Islam itu pasti ada pertolongan. Saya dari kafir masuk Islam, datang bersama istri anak di Pulau Jawa dengan tangan sepuluh nggak punya apa-apa. Minta kepada Allah. Urooni astajib lakum. Minta kepada Allah. Nastainu bi sobri wasolati jadikan sabar dan sholat sebagai teman hanya meminta bergantung kepada Allah dikembalikan semua yang hilang dikembalikan jadi normal kembali tanpa harus meminta-minta kepada makhluk nah tapi kan zaman sekarang tidak yakin kita dengan pertolongan itu dengan cara menjilat dulu baru kita dapat begitu kan lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai jadi jangan salah, Ustaz Saumat itu sengaja dihadirkan oleh Allah sebagai pendakwah dia juga tidak pernah berbicara tentang mashab Hilafiah semua sama bagi beliau itu lalu apa kira-kira yang membuat dia tersingkir? apa kira-kira yang membuat diri tolak di mana-mana? Ah ini jawabannya bisitatin. kata Nabi SAW ada enam golongan yang menderita karena enam perkara. Yang pertama, Al Umaro Abdul Johorri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Kalau sudah ditolak dari Belanda, kan harusnya pemerintah turun tangan Jangan itu ulama kami, kan begitu? Jadi sila kelima ini yang membuat kita berantakan Indonesia ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Segala, segala bentuk elemen di masyarakat retak. Konteks beragama kita Konteks keberagamaan Sesama Muslim pun Retak Coba tanya ni ibu-ibu ini Waktu dia Kalau diantara mereka ada janda muda Waktu ditinggalkan suaminya menikah lagi Bagaimana pikiran seorang janda muda itu Benak pikiran dan hatinya kacau Balau Kenapa? Untuk menghidupi anaknya yang Sedang pendidikan Anaknya yang sedang menempuh Kehidupan yang baru baru berikat atau lain sebagainya. Nah begitulah kita umat Islam begitu ditinggalkan oleh seorang ulama. Dari situ bermula kita pecah. Waktu Pak Maruf Amin mencalonkan diri jadi wa wapres. Di situ baru muncul kita baru pecah kita. Ada yang pro ada yang kon kontra. Tak usah dipungkiri itu betul. Tak ada sini mulai pecah. Siapa yang bermain walau walam pisau ap? Yang paling Krusial lagi ialah nyawa manusia itu sudah tidak diperhitungkan banyak yang korban banyak yang hilang banyak yang mati masya Allah ini bangsa entah dibawa ke mana saya maknanya di kesempatan beberapa malam ini itu terus yang saya sampaikan bahawa dunia ini akan tertib yang pertama itu bi almi ulama ilmu para ulama yang kedua bi adil umaro adilnya pemerintah kalau pemerintah sudah tidak adil ini mesti adil ke siapa adil kepada mayor, mayoritas dari dulu adil kepada beberapa presiden sudah berganti itu 6 presiden sampai SBY enggak ada kasus-kasus begini dan orang kafir mengutak-atik ulama Islam enggak ada ha enggak ada nanti baru-baru ini sekarang diributkan dengan kasus apa itu Pak Wiranto mengenai penusukan itu sudahlah jemaah berhenti itu jari-jari di apa itu nggak usah komentar biarin aja itu sudah nggak usah diurus kita konsentrasi aja datang ke masjid setiap masjid bikin tabligh akbar konsentrasi aja kita berdakwah besok pagi kerja yang ke kantor ke kantor yang berdagang berdagang kami sebagai pendakwah besok malam saya di Klaten di Masjid Agung Klaten besok juga saya ceramah ke sana langsung pulang ke Jakarta tiba di Jakarta berangkat ke Tanjung Pinang tanggal 16 lah ke Tanjung Pinang, 17 18 balik lagi berangkat ke Medan, Bandung 22 sampai 25 Oktober, 27 sampai November 28 Maulud Nabi di Medan Sumatera Utara. Jadi keliling aja berdakwah, bikin kesibukan kita berdakwah. Biarin aja dia urus itu, enggak usah komentar. Isi aja handphone kita itu dengan ayat-ayat Allah, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustaz, penuhi hidup kita dengan ibadah. Karena dengan kejadian begini hanya dua Islam jaya ke depan Atau negara kita ini akan hancur Hancur dengan apa? Bidak watil fukuroi Doa orang-orang miskin Coba tanya ibu-ibu Mana ibu-ibu suka? Kita hidup suami kita kaya raya Gajinya besar Gaji suami kita besar Tapi ribut setiap hari Atau Gaji suami kupas-pasan Tapi kita damai Kita Walaupun tidak makan Kita tenang dalam rumah Tidak berkelahi Mana yang kita pilih? saya lebih memilih kehidupan ekonomi pas-pasan tapi tidak bertelahi tidak berselisih paham, atau bahkan tidak makan dalam rumah tangga tapi kehidupan rumah tangga itu tetap rukun nah ini ini sudah ekonomi susah ribut sana sini Allahu Akbar nah ini perlu kita jawab dengan dakwah dakwah seperti inilah. Sudah beberapa malam saya ceramah, itu aja soalnya. Itu aja. Bahkan saya katakan kalau kita ini masuk Islam dengan, dengan niat munafik, oh paling mudah kedan begini kita rombak ke dalam. Tapi justru kami yang dari kapir inilah bertanggung jawab atas agama ini. Kenapa? Karena ibarat rumah sudah miring ini, bangunannya sudah miring sebentar lagi roboh. Orang sudah tidak konsentrasi dengan ibadah bahkan coba perhatikan saya muslim netizen maksud saya ya. saya muslim tapi tidak suka dengan tadi itu uas betul kan? saya muslim tidak suka dengan Habib Rizik saya muslim tidak suka dengan Yahya Waloni jadi kelompok-kelompok ini ngaku Islam itu pecahnya sudah umat Islam sekarang sudah terbelah besar sekali luka ini ini kapir sering bermain di tengah-tengah luka ini nah oleh karena itu ya memang mesti paham orang kafir itu memang dari dulu dia tidak mampu mengalahkan Islam bagaimana supaya dia mampu dia pakai orang Islam untuk mengalahkan Islam jadi yang mengalah menjatuhkan uas itu bukan kafir sama-sama muslim tapi munafikun ya itsyakulul munafikuna wallazina unfikulu bihim merabdun goro ha'ulai'dinuhum Wahai yang tawakal Allahi, inna Allah ajil hakim. Itu kata Allah. Dan ingatlah orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka berkata kita ini orang Islam tertipu dengan agamanya. Jadi katanya kalau kita lurus begini, tegak lurus dalam dakwah dikatakan kita radikal, anti pancasila tersesat katanya kata orang munafik itu dan berpenyakit hati nah itu maka kata Allah bertawakal kepada Allah sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijak bijaksana jadi kita serahkan maksudnya tidak usah lagi urus tidak usah biar saja masalah kasus Pak Wiranto, masalah dokter Baswedan masalah Prabowo masalah eh sudah berhenti itu biarkan nanti Allah yang berperkara kalau serahkan kepada Allah itu lebih baik Sakit hati kita kalau nonton begitu, besar memang sengaja kita umpan ke dalam, seperti ikan kita didorong dalam jaring. Masuk kalian, masuk kalian baru ditarik jaring itu. Ya? Jadi kita jangan mau, jangan mau, FPI saya berhijrah secara mau Banten. saya katakan kepada surat-surat FPI, kalau diundang televisi jangan mau, sampai sekarang FPI nggak mau, nggak mau, karena semakin kalian tampil semakin digoreng ini berita semakin diadu domba antara FPI dengan Banser, Banser dengan Ansor Ah, begitu kita lempar lempar batu takbir di luar sana kapil di pintu gereja, haleluya berhasil dia ya. itu licik sekali, karena ada semboyan di Kristen cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati itu, itu semboyan Kristen itu cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati ini. jadi kita mesti waspada sekarang karena ambisi mereka itu menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan coba mayoritas kita muslim kapolseknya robertus, stepanus dan dimnya kapil dan oh ininya bukan seagama dengan kita yang sebenarnya mayoritas itu dipimpin oleh saudara mayor mayoritas tapi di instansi pemerintah pun mereka sudah menguasai masya Allah di solo itu bupati yang siapa? saya ceramah dan saya bilang wali kota Solo ini kalau mati masuk neraka kena kapir <San> lah iya memang betul kemana mau kemana kalau mati kapir itu ya jadi itu tidak usah tidak usah oh jangan. nanti kita toleransi justru begitu Justru yang mengatakan jangan bilang kapir berarti dia menghambat orang kapir masuk tujuan saya menyampaikan begini karena sayang yang tidak sayang itu yang tidak mau bilang begitu iya kan ada kiai yang takut mengatakan begitu bukan bukan bukan dia bukan dia sayang sama Kristen justru dia nggak sayang supaya orang Kristen tertutup jalannya. Kalau saya menyampaikan itu karena sayang. Tidak boleh berdakwah dengan keben kebencian. Eh muslim, ente masuk surga, NU Muhammadiyah apapun latar belakang Islammu, yang namanya orang muslim tetap masuk surga. Begitu masuk surga kan dalam Quran Surah Arab jelas sekali Allah katakan begitu orang Islam masuk surga di pintu surga langsung mengucapkan salam salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Nah, orang kafir inna kadzal lil kafirina salasil wa aqlal wa Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Jadi sudah jelas, kafir itu di neraka. Begitu. Muslim masuk Surga. Ya cuma memang surganya agak beda Kalau NU agak ke kanan Iya ditanya Oh siapa namanya ini oh Nama waktu dunia apa di Surabaya NU kalau NU agak kanan lampu merah Pemart belok kiri Kan begitu hanya bedanya belokan sedikit Tikungan Itu aja ya Tapi semua muslim tetap masuk masuk Surga yang tidak sholat Yang sholat semua masuk surga Iya. Yang tidak sholat sekalipun Asal KTP nya tanda tangan ibu Prisma hari ini, ah. KTP-nya Islam, Insya Allah masuk surga. Yang pemalas sholat, ini tuh bahan-bahan nah ini baru namanya Ustadz, begini bagus. Yang masuk surga, tapi benjol-benjol dulu dengan kapir. Ah, kumpul dengan pendeta di neraka. Itu. Yang masuk neraka itu orang kapir. Kristen, Hindu, Buddha itu neraka semua. Yang masuk surga orang Islam.